Hmm. Tengok. Tengok, ya, oke okay, teman teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad. Uh, berjumpa lagi dengan saya Lam Sadi, di sini di al Jaya teman teman mudah-mudahan teman teman dan kita semua dilempahkan uh, atau mendapat rambahan rahmat dan kasih sayang Allah uh, dan ampunan Allah juga ya yeah. mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai kita semua amin ya rabbal alamin Oke okay. teman-teman uh, ini masih kelanjutan dari video kami tentang uh, dua buah resistor dua buah resistor yang dirang, uh, dengan nilai yang sama dan salah satunya kami ganti dengan apa dengan trippot atau potensiometer begitu Nah itu bisa menurunkan atau membagi nilai tegangan misalnya tegangannya 12 volt kena rangkaian seperti itu itu bisa menjadi keluarannya menjadi 6 volt seperti itu teman-teman ya nah kali ini kami akan nyoba sebetulnya ini sudah pernah kami bahas eh, di tangan kami ini ya dengan saya ada LDR light like depending resistor atau resistor yang nilai tegangannya bisa berubah-ubah karena pengaruh eh, apa pengaruh ini pengaruh cahaya seperti itu. Sebentar teman ya. Saya lihat anu dulu. Oh, nyala. Aku nyentak nyala. Yang itu juga oh nyala juga. Maaf intermisu sebentar. Oke. Okay. Apakah rangkaian eh, resistor sebagai penurun tegangan juga eh, berfungsi jika salah satunya diganti dengan LDR oke okay. teman-teman bisa melihat video kami tentang LDR itu uh, ada di video Insyaallah Allah thumbnailnya yang seperti ini seperti itu kemudian lagi uh, tentang resistornya ya dicari sendiri teman-teman seperti itu Oke, okay, biar tidak lama-lama dan teman-teman bisa dapat hikmah atau ilmu dari video ini Kita langsung ke meja praktek teman-teman Oke, okay, Felita Oke, okay, Ya, Aulia Eh, hey, yang urutnya Aulia <tuh> Baik teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh uh, Ada kalanya teman-teman melihat video kami tentang ini tentang LDR ini ya LDR sudah kami bahas eh apa sudah kami bahas panjang lebar insyaallah di eh, materi khusus LDR ya kami menggunakan ini karena saya ulangi ya karena ini eh, masuk kategori resistor yang nilai hambatannya eh, naik turunnya karena pengaruh cahaya kita akan coba ya kita akan coba tanpa tegangan, ya tanpa tegangan, nilai apa tanpa, tanpa tegangan input maksud saya. Kita akan coba tanpa tegangan input. Ini bisakah eh, LDR ini berfungsi tanpa tegangan input? Oke, kita akan lihat te nilai tegangannya di sini. Ini dalam kondisi ada cahaya, nilai tegangannya sekian. Ya. Ada cahaya tapi sedikit. Ya. Ini dalam kondisi gelap. Coba kita akan center dulu. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin melihat tentang LDR yang lebih ini, lebih komplit, uh, khusus LDR, ada materi sendiri di channel itu. Kami oke, okay. ini ketika kami kasih cahaya, yeah. tidak ada apa-apa. Si, ya. Ini tanpa ada nilai tegangan. Kemudian akan kami kasih nilai tegangan. Ya akan kami aliri nilai eh, tegangan tapi menggunakan prinsip yang kami perlihatkan tadi ini 12 volt nilai tegangan yang ada cek lagi aja ini cek Wahatirnya, ya, cek dulu teman-teman. 12, oke. Rangkaiannya seperti ini. Positif ke sini, 10k. Nanti outnya sini ya. Sama seperti tadi, menggunakan prinsip dari eh, resistor sebagai penurun tegangan. Yang ini letakkan di sini. Kemudian yang ini letakkan di bawah sini. Oke. Nilai tegangannya sebentar ambil jepit lagi. Oke. Nilai tegangannya keluarnya dari sini. Jepit dulu teman-teman ya. Ini ya, keluar gini ya. Kemudian yang hitam eh, begini saja namanya juga uji coba teman, teman. Oke, kita lihat tanpa ada cahaya tegangannya berapa? Tanpa ada cahaya, maksudnya tanpa ada cahaya yang cukup terang cahaya lampu ruangan ini maka eh, tegangannya berubah-ubah ya. Kalau saya tutup tegangannya mendekati tegangan input Oke okay. Kemudian ini akan saya center teman-teman Oke okay. Saya center ya Oke okay. Tegangannya turun Oh kelihatan teman-teman ya Oke okay. Tegangannya turun, turun, turun. Satu volt, satu volt. 0,9, 0,8. Sampai. Bentar. Sampai ya. Nilai tegangan terendahnya 0,1 tadi. Oke. Dijauhkan lagi. Kemudian. Saya tutup. Full. Dengan tangan. Begini ini turunnya eh uh, 12, eh bukan turun ini naik ya cuma turun sedikit maksud saya jadi 12,05 Oke okay. ini ketika kami di sini menggunakan yang 10k Resistor uh, yang terhubung dengan ini terhubung dengan uh, kutub positifnya. Bagaimana kalau ini terhubung yang terhubung dengan kutub positif ini saya ganti ya, teman-teman dengan yang 1k. Dengan prinsip eh, rangkaian yaitu oh ini 1k apa 10k ya? Oh ini 1k, teman-teman, maaf ya. Keliru karena mirip-mirip ya. Ini yang 1k tadi Bagaimana kalau kami pakai yang 10K? Maaf ya. Ini yang 1K ternyata, teman-teman. Saya akan pakai yang 10K. Bedanya di warna oren, ya, teman-teman. Ya. Kalau 1K itu warna ketiganya itu merah. Kalau yang 10K itu oren. Memang mirip-mirip, ya. Oke. Ini yang 10K. 10K, kemudian... Ini lampu ruangan Seperti ini Saya tutup begini 11,97 Kemudian saya kasih cahaya Oke Turun turun turun turun turun Betul-betul menghadap Oke Turunnya betul-betul 0,1 Oke 0,1 ya Ini menghadap-menghadap begini ya Nih. Tutul menghadap Oke okay. kalau cahaya-cahaya redup-redup ini 0,5 ya bukan 0,5 ya 5 bahkan 6 ya nilainya ya setengah dari nilai tegangan uh, inputnya seperti itu Jadi rangkaian ini berfungsi ya teman-teman bisa mencoba sendiri Rangkaiannya di ganti yang ini Positif, kemudian yang ini negatif. Begitu ya, bebas sekali, teman-teman, untuk menggantinya. Oke, okay. ini uh, rangkaian yang unik di ilmu elektronika dasar. Oke, okay, teman-teman, ya, teman-teman bisa nyoba-nyoba sendiri. Uh, saya cukupkan uh, untuk materi. Uh, resistor sebagai penurun tegangan dengan menggunakan LDR cukup sampai di sini ya semoga yang sedikit ini manfaatnya luar biasa dunia akhirat bagi kita semua kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Taruh di belakang-belakang nanti biar masuk YouTube Fatih. Ya